Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pak Tani Pemula Yang mungkin baru kali ini menampakkan wajahnya Yang tidak terlalu ganteng Dan tidak terlalu jelek Namun sangat menarik Oke okay, pada kesempatan kali ini Pak Tani mala Akan berbagi ya Berbagi uh, tips dan trik Yang Akan kita uji cobakan Akan saya uji cobakan dan bagi saudara-saudari yang mau menguji cobakan silakan bagi yang tidak pun tidak masalah mungkin ini bisa menambah nambah, e, wawasan dan pengetahuan kita tentang bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita untuk bisa bermanfaat dan bermultiguna sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengganggu terhadap lingkungan itu sendiri ada pun di sini yang akan dibagikan oleh pak tani pemula yaitu kita membuat NPK dari limbah rumah tangga. Di mana setiap sisa-sisa atau limbah dari rumah tangga itu banyak mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman. E, di sini seperti darah sapi, kambing maupun ayam itu banyak mengandung Nitrogen. Jadi unsur N ini bisa kita dapatkan diantaranya dari darah sapi, kambing maupun ayam. Adapun untuk tulang tulangnya, tulang tulang hewan mengandung fosfor. Jadi tulang tulang hewan ini ada kandungan fosfornya. Adapun untuk kaliumnya bisa kita dapatkan dari abu sisa pembakaran, baik itu pembakaran sabut kelapa kayu bakar atau lainnya ini banyak mengandung kalium adapun dalam proses pembuatannya semua bahan itu hanya cukup dicampurkan secara merata dan didiamkan kurang lebih seminggu atau 14 hari adapun untuk proses pembuatan ini tulang-tulang uh, kita harus meng hancurkannya dulu dibakar dulu setelah dibakar baru dihancurkan dijadikan tepung, adapun pemakanan ini berfungsi untuk menghilangkan bahan organik yang terkandung di dalam tulang tersebut ini malah di dalam ya maklum namanya Taipo ya semoga bermanfaat buat saudara saudara semua mohon maaf kalau ada yang salah adapun artikel ini pernah tayang di agrotechnic.yumai mari kita sama-sama Terus bereksperimen agar semakin menambah pengalaman kita, dan seperti halnya Pak Tani Pemula yang merupakan e, seorang petani dadakan yang hobi bertani dadakan berkebun. Namun, tidak patah arang, tidak patah semangat daripada kita mengisi waktu kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita sama-sama isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat yang sekiranya akan menjadikan sesuatu buat kita. Adios amigos promios, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya yang selalu hadir di video shortnya, maupun di video-video berdurasi sedikit panjangnya. Terima kasih banyak buat hadirnya, sehat selalu berkah selalu buat Anda semua. Mari kita sama-sama kembalikan alam ke alam sebelumnya. Keep organic buat kita semua, demi anak cucu kita. Terutama untuk sahabat organik Nusantara, terima kasih banyak selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap dukung dengan like, subscribe, komentar. Dan kalau sekiranya bermanfaat, bantu di-share dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.